Tanyakan pada setiap manusia ya dari detik ini dimulai dengan diri kita kita manusia kan tanyakan pada diri kita Anda wafat tidak Anda pulang tidak Anda meninggal tidak kalau sadar pulang maka cari bekal yang baik berarti Allah benar kan kata Allah setiap kita akan wafat maut. setiap yang punya jiwa meninggal bahkan dikasih informasi jelas kok yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut Quran surah 30 satu 32, ayat ke-11 Qul yatawaffakum disebutkan bayangkan ya kurang jelas apa lagi disebutkan punya waktu namanya ajal akan wafat disebutkan yang bawa memafat kematiannya disebutkan malaikatnya cara wafatnya disebutkan Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 ya Tuhan nafsul mutmainnah itu yang tenang yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada ya Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat ya Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu, sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur, kenapa masih main-main juga? Karena nggak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa nggak sempat terfikir ketika anda wafat siapa yang menyolatkan? Kan kayak yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat. Anak yang pernah dikandung diberikan asi dirawat rawat. Kita menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Mulia nah, Sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Ini rata-rata usia berapa tahun oh baik 40 tahun ke atas ya ya. walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian nggak apa-apa fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja, biarkan saya yang datang terangkan, tulis, hapus ya, antum simak aja lah, simak tulis dengan baik, mau ketawa-ketawa sudah masuk surga, Alhamdulillah sudah cukup dengan amin, lihat dulu Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja 40 tahun misalnya. Ya, standar keseriusan beraktivitas. Ya, lihat sini, konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya walau tidak semuanya teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur mati mulai lahir bayi kecil tidur tidur tidur tidur dewasa beraktivitas tidur siang tidur malam tidur macam-macam tidur kecapean tidur ngantuk tidur lelah tidur segala rupa tidur setengah dari usia di kalau 40 tahun tidurnya berapa tahun 20 tahun baik sisanya beraktivitas ya itu berapa tahun 20 tahun jadi di sini kalau kita hitung ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya 20 tahun. Jadi 20 tahun ini berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang Jadi ibadah berapa? Ya jangan terlalu pesimis ya. Ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya dan sebagainya sedakahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Quran Surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah, tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas, insya Allah. Yang ikhlas, kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini, yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah Insya Allah lima tahun dosanya berapa tahun dan masih bisa tertawa dan masih mengharap surga masih ingin ke surga firdaus masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa sementara kita sadar gini caranya begini coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa anda tak punya dosa kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi Kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50-60 tahun, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi Kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4 lima tahun bahkan matanya buta ada laki-laki ada perempuan sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum balir Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Mari sahabat saya si Ali Jabir ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang kailah anak 5 tahun mata buta. Muraja hafalan Quran sehari 5 sampai 7 juz dikatakan oleh beliau, "Kailah, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu, apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu." Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5 sampai 7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun, lebih daripada 40 tahun, lebih daripada 20 tahun. Dan sampai kesempatan itu sampai hari ini pun untuk baca pun belum punya waktu Dan Anda mengharap surga Anda siapa?